Setiap saat, tapi kau tak melihatnya. Mana ada aku coba? Lalu jadi kau mau Menjaga di setiap saat Tapi kau Tak melihatnya Mana ada aku cuek Apalagi gak mikirin kamu Tiap mau Izinkanlah ku merayu Bukalah pintu hatimu Jangan beragu Bukalah pintu hatimu Izinkanlah ku merayu Bukalah pintu hatimu Jangan meragu Marah karena aku cing Apa lagi gak kamu Tiap pagi malam ku selalu